Aku mengerti perjalanan hidup yang kini kau lalui Aku berharap meski berat kau tak merasa senang Aku menamanimu, membasuh lelapmu, izinkan ku lukis senyum, nama mamuk di sana, mendengar kamu bercerita, menangis, tertawa. berat kau tak merasa sendiri kau telah berjuang menaklukkan hari-harimu yang tak indah biarku menemani mu Aku senja, saja, namamu di sana Mendengar kamu bercerita, menangis tertawa Takut